Hai. Eh, uh, apa kabar? boleh lagi musik. Kali ini kita ada memperbaiki service dari subscriber saya. Yaitu gitar Fokak ya, custom. Oke, okay, guys ya. Oke, okay. uh, guys, nah, ini gitar subscriber saya. Eh uh, dia minta service Gitarnya ternyata kokak ya custom. Nah, itu kendalanya di situ dia. Terlalu tinggi-tingginya kita aja di sini. Kemudian di daun ya, Lepas nanti kita perbaiki. Kita setting eh uh, ceper biar nyaman kemudian nanti kita ganti senar nanti. Oke okay guys ya, disimak uh, Videonya Oke okay guys, langkah pertama uh, Ini kita lihat dulu nanti Kita ukur dulu apakah dia Necknya sudah lurus Kemudian Kita buka nanti senarnya 2000 years later. Halo guys, uh, sekarang kita Tahap pemasangan senar nih Sudah kita sekitarnya, eh tinggal pemasangan senar, pakai senar. pak, pak, pakai Sudah, sudah, Sergi dulu suaranya ya.